aku main di ruang tahunya Eka sama Sheila yang udah telat jadi baru sempat sekarang kamu juga nggak tahu gue udah mau tahu dia gue carinya apa karena paket dia dia mau lipat ktp eh ketemu tahu gua di sana terus udah begini apa udah udah ini mau berarti gunanya apa di paket asuhan kita emang cuma bertiga doang nggak mungkin bapak nggak tahu saya mah nggak tahu kayak jangan duluan aja kita nungguin dia lagi dia bukan dia sesuatu gini tau nggak dia selsel memang kamu mana tau nggak tau kayak mau ngedap kamu tuh kocok tapi itu yang jawabannya Emang selain kamu mau main? Bukankah terpaksa sekarang karena hasil saya udah mau gendong Dari si Febri juga udah gagal tapi setidaknya gue masih oke ya kalau itu percaya soalnya dia beli kopi beli kopi udah aku beli bener lah Wow I'm gone Ok estamos I never heard I'll see to see each of you.. I to see.. Thanks